So school fans for back to timeout dan Selamat datang di kelas tamat hari ini timeout yay, yeah, judul timeout hari ini Ada sedikit bumbu-bumbu lah ya Biar mancing Duff Nation untuk nonton hari ini Karena memang kita juga akan membahas tentang Clay Thompson Yang kemarin ini sensasional banget Dia mainnya kolain Devin Booker guys Dan of course kita juga harus membahas sedikit tentang Game yang Warriors besok ini Karena mereka akan ketemu Clippers gue Besok ini, I'm so excited to watch that game Kira-kira Warriors bisa nggak nih ngalahin Clippers gue Nanti gue akan kasih prediksi gue Di kelas hari ini, and of course kita juga Milwaukee Bucks The best team in the NBA Sekarang ini Dia menjadi tim pertama Yang berhasil lolos ke NBA playoff Dan mereka juga ngalahin hari ini Phoenix Suns guys Yang sama refensenya ya, Phoenix Suns sekarang ini Dan kita juga gak boleh ketinggalan dong Kita harus membahas sedang Lost Angels Lakers Wah timeout apa artinya Kalau tidak ada Lakers guys Lakers hari ini pick up a very big win Atas New Orleans Pelicans Ini woo, Mereka makin dekat dengan seat number seat eh, number seat lagi Number 6 So kita adalah beberapa topik yang akan kita bahas di kelas timeout hari ini dan seperti biasa guys, sebelum kita masuk kelas pastikan kalian kasih like guys, kasih like tekan dulu tombol like ya karena like itu gratis dan juga bagi yang belum subscribe, please subscribe to my channel kita mau mencoba menuju ke 150 ribu subscriber, amin semoga bisa sih di akhir tahun ini so, kalau gitu, let's start the class today, dan langsung ya, baru mulai, udah haus kita ini ya Seger banget, gue kaget banget baru ada kembang api tiba-tiba meledak di depan rumah <laughs> But, um, baru mulai kita langsung minum Dan of course pemain Lakers pada makan apa itu di New Orleans Ya gila tadi baru pertama nembak apapun masuk guys Offensive, unstoppable banget dan mereka Menang 123-108 New Orleans Pelicans Ini kemenangan yang penting banget Karena Lakers sekarang ini memiliki lead Untuk head-to-head mereka dengan New Orleans Pelicans Dan mereka sekarang juga sudah balik lagi Ke posisi ke-10 3-way tie dengan Dallas Mavericks Dan juga OKC Thunder Thunder juga gila ya. Mereka hari ini ngalahin si Brooklyn Nets Mereka comeback Menang 121-107 Dan mereka kayaknya masuk playoff ya kayaknya. Mereka kayaknya gak mau tanking tahun ini uh, Shy was insane hari ini ini 35 poin. He is a superstar. Easily. Datang ke Jakarta nanti. Semoga amin. Of course, Just Giri. Juga with another triple-double. 15 poin. 13 ribuan Dan juga 10 asis. Menurut gue oleh Pelicans. Ini agak ngeri sih. Dan patut diperhitungkan untuk perebutan play-in tournament nanti ini. But... Back to the Lakers uh, Anthony Davis uh, Sama Malik Bisley Hari ini sih bener OP Wala sih Di pertama, pertama dua 20 poin 8 rebound Bounce back from a bad game kemarin ini Sedangkan Malik Bisley 21 poin dan tujuh kali three point hanya di babak pertama saja, gila hanya Glenn Rice dan juga Kobe Bryant salah yang pernah mencetak at least tujuh kali three point di babak pertama untuk franchise-nya Lakers. asik banget sih, jadi ngeliatin Lakers offense-nya, abang juga ya Lebron ikutan selebrasi setelah dari di low three point, ya salah ice in the vein celebration. Uh, Lebron pasti happy banget sih ngeliat squad-nya seperti ini sekarang ini, abang nanti dia udah pasang foto kan, dia pasang foto loading kali ya apa <laughs> ya, pasang foto persiapan lah untuk NBA Playoff nanti seperti biasa Oke, okay, lo berhampir tiap tahun nih ya, Nge-post foto itu Emmm um. Lebron pasti happy banget, apalagi harian dia kok main nanti ada spacing, ada shooter yang dia bisa over, Ngeri juga sih Lakers nanti kok udah sehat menurut gue. Dan ayo jujur Lakers fans, tadi pada ngeri nggak? Pas dari ke ketiga ke ke keempat. Karena tadi Lakers sempat unggul 40 poin, lalu Pelican sempat pelan-pelan ngejar. Gue nggak tahu tadi paling sedikit berapa bedanya, kok hanya 16 atau 18 tadi. Um, Tapi pemain Lakers juga menurut gue agak complacent sih. Mereka juga hati-hati lah ya. mereka juga nggak mau cedera. Apalagi udah... Punya lead yang cukup nyaman banget dengan 40 poin tadi itu. Jadi, itu kenapa menurut gue mereka agak santai sedikit tadi mainnya. Tapi, AD lawan mantan timnya 35 poin 17 rebounds. Uh, dia main sempat menyalahkan dirinya dia saat uh, Lakers itu kalah dari Knicks. Memang udah dua game terakhirnya agak quiet AD, tapi hari ini dia berhasil bounce back with a big 35 points. Dan, tapi sayangnya besok langsung di-shut down ulama Lakers. Uh, tadi baru gue baca kabarnya bahwa AD besok gak akan bermain. Uh, melawan Houston Rockets karena memang ini adalah anjuran dari tim dokternya Lakers tapi AD bilang sama ham juga udah ngeluarin statement bahwa AD itu tidak ada sakit sama sekali di kakinya melik um, Bisley after a big first uh, first half babak keduanya sedikit quiet hanya 24 poin aja dia tadi selesainya dan Dilo juga tadi nambahin 17 poin menurut gue Offensive Lakers Itu lebih asik Lebih asik kalau ada D'Lo sih D'Lo bener Yang bisa ngatur flow Offensive Lakers Dan menurut gue D'Lo jago Dan juga cocok banget sih Dengan Lakers ini So Big big win For the Lakers Dan semoga Lakers fans Besok kalian akan menang lagi Lawan Houston Rockets Karena Houston Rockets lagi mainnya Lumayan bagus juga Malah kan Lumayan abis ngelain Boston Celtics ya Gila sih Abis si Jalan Brown 40 plus point Mereka masih bisa menang Hebat juga sih Houston Rockets ya Ini tim-tim DBL Lagi pada jago nih Houston sama Santo Spurs. San Spurs juga ngel magic ya, tapi uh, sekarang kita pindah ke Devin Booker, Devin Booker ini gak pernah belajar, asli masih doyan aja, trash talking orang ya, kemarin, baru aja dibantai sama Clay Thompson, uh, tapi hari ini masih berani memberikan kata-kata mutiara untuk Jay Crowder, tadi emang abis di, quarter, apa, di akhir kuartal ketiga itu tadi si uh, Devin Booker put some move on Jay Crowder, his former teammate, and of course hit that super tough shot over him, that was great defense but just Better offense from Devin Booker, and then ya ada friendly exchange lah ya. Devin Booker bacot dikit lah, trash talk dikit ke mantan temennya. Tapi pas gue lihat itu, wah ini nih, ini nih gue ada begini nih, kayaknya akan kalah nih Phoenix Suns nih. Dan ternyata beneran dong di di akhir quarter keempat Devin Booker did not do anything at all. Mungkin atau mungkin. Dia tadi lagi pas lagi kasih tahu crowd itu lagi ngobrol sama crowd mungkin kasih tahu kali kayak, eh kita punya Kedi lu, lu sayang banget pindah. Pokoknya mungkin kasih tahu oh, ya nanti gue di kuarter keempat nggak uh, akan choke seperti biasa nggak akan ngepuhin. <laughs> Salah satunya lah tapi yang pasti uh, tadi akhirnya Phoenix Suns uh, kalah dari. Uh, Milwaukee Bucks. Mereka masih belum menemukan uh, tutorial untuk mengalahkan Milwaukee Bucks. Sekarang ini bener-bener di-own sejak dari NBA Finals lalu. Uh, bahwa yeah, Phoenix Suns belum bisa ngalahin Milwaukee Bucks sih. Jadi hari ini uh, Milwaukee Bucks meraih kemenangan kelima nya mereka. Mereka clinch a playoff spot uh, setelah menang 116-104 Bucks. Menjadi tim pertama seperti gua bilang yang masuk ke playoff sekarang ini. Uh, dan menurut gua menurut gue mereka adalah the best team in the NBA dan front runner untuk NBA uh, championship ataupun front runner untuk jadi juara NBA tahun ini. Yannis hari ini of course dominant banget 24 kali free throw guys nggak ada pemain Suns yang bisa stop dia tadi aja sampai Torricreek patah giginya guys mau nyoba stop si Yannis Yannis hari ini 36 poin 11 ribuan. easy game untuk Yannis Yannis pelan pelan juga udah mulai ke MVP lagi kemarin mengalah abis 46 poin nih lawan Sacramento Kings this is A big win si Back to back Lawan top team In the Western Conference Untuk si Milwaukee Bucks and Of course Brook Lopez Juga 21 poin Dan juga 10 reward Ini gue kenapa Ngomong dari, dari Salam mulu ya hmm. Semoga abis ini lancar ngobong ya guys ya. Um, Brook Lopez with the double double, 2% poin dan juga 10 rebound, uh, epic banget sih tadi menurut gue ending dari game ini karena Jay Crowder yang terakhir 3 point tadi uh, sisa satu menit 26 detik uh, ya yeah, dia uh, lawan mantan timnya dan juga di home court mantan timnya jadi itu benar epic banget sih menurut gue dan, tapi emang bucks ini deep banget sih lo kok bisa lihat juga Joe Ingles lalu juga Devon Carter tadi ada dua orang itu yang nembak 3 uh, point penting juga di kuarter keempat mereka just Played really well Down the stretch Menurut gue Parah-parah Roleplayers-nya si Milwaukee Bucks um, Malah tadi Suns sempet unggul 92-89 Di quarter keempat awal Campaign Jock Longdale They were Balling today For the Suns Tapi Pas Dian Dan juga Tapi kalau Dian Sama Chris Paul masuk Itu offense nya Suns langsung Sayur uh, In the last 7 minutes Di 7 menit terakhir Itu Suns hanya 8 poin Aja guys Dan cp si 3 sih yang bikin rusak offense-nya Phoenix Suns menurut gue sih. Gue nggak tau kenapa gue ngerasa dia hilang confident aja. dan uh, mid, mid shot udah nggak di situ lagi untuk cp si 3 sekarang ini. Uh, I don't know what happened with him, but hopefully he will find it really soon. Apalagi dia masih babak playoff. Tapi memang uh, masalah offense ini mungkin nanti akan terselesaikan saat Kevin Durant sudah kembali lagi. Uh, Drew Holiday hari ini mengingatkan Devin Booker kalau dia masih adalah ayahnya. Devin Booker karena tadi gila defense nya dia, dia oh my god in the last like what 4 minutes 5 minutes it's so incredible banget jaga si Devin Booker di book masih gak bisa solve uh, tentang Drew Holiday um, he was scoreless dan juga asemnya sway lagi buat dia adalah dia kena chase down block juga tadi Sama Yanis Atetekumpo So, ya yeah. Lama juga sih tadi itu Konhala sekitar 3 atau 4 menit Setelah segala tak poin sama sekali Di akhir quarter keempat Dan ini Merupakan kekalahan ketiganya mereka Secara beruntun And of course kalau kita pindah ke Steph Curry Happy birthday Untuk the best shooter ever a four time champion two time MVP kemarin ini baru aja Ulang tahun dengan umur 35 tahun Main waktu ulang Phoenix Sun Sepatunya dia keren banget sih Special edition Untuk ulang tahun dia, uh, Semoga dia bisa stay healthy sih That is, uh, first and foremost menurut gue uh, Semoga juga bisa main 5 tahun lagi Karena NBA itu gak kebayang sih Kalau gak ada Steph Curry sih Kalau gak ada Steph Curry gue akan sedih banget sih Karena Steph Curry ini adalah salah satu Pemain yang paling influential Dalam generasi kita sekarang ini Dia yang merubah permainan basket Karena dia Anak-anak SMA, SMP semua nembak 3 poinnya 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah mungkin dari 3 point line. Jadi uh, dia adalah salah satu pemain sih yang paling penting banget di generasi sekarang ini. Dan semoga besok ada ultahnya semoga manis ya. Semoga manis lawan Clippers gue ya. Tapi DAP NATION! besok nervous nggak, lawan Clippers gue di crypto.com Arena <guluh> Gua tadi udah ngepost di instastory gue gila, banyak sih DM balesin itu sih, <guluh> bilang ntar koroki akan nge-jinx Clippers Bo Clippers gue lagi jago guys, ntar kita pas tapi apa sih, goal say Warriors uh, kemain mengalahkan Phoenix Suns 123 112, Clay gak bisa miss sama sekali kemain di bawa pertama kayaknya apalagi uh, dia sempat nyatak 33 poin dan 8 kali three point in the first half, total diselesaikan 38 poin kemain ini, Kayaknya personal banget ya Lawan di book ya <laughs> um, Betul-betul man Clay was smoking di book kemarin ini Kayaknya abis setiap point juga Kayaknya say something ke Devin Booker uh, Dan juga mungkin uh, Josh Okoge Oko Dan juga beberapa pemain Suns lainnya Jadi gue penasaran sih Clay kenapa serius banget Dan juga kayaknya dendam banget sama Phoenix Suns <laughs> Gue lupa mungkin ada insiden kali sebelumnya Tapi gue kayaknya ingat ada insiden sih kayak antara Clay dan juga di book atau Phoenix Suns Tapi gue lupa apa kok Ada yang bisa ingetin gue Bisa tulis di komen saya di bawah emm um, kali di first quarter main fans the Warriors pasti happy banget vintage splash bird type of shit yesterday Steph sama Clay langsung 30 point combine uh, lalu juga 7 kali 3 point uh, mereka berdua and of course Steph senang banget main pas nembak 3 point di depannya adik iparnya dia man he was pumped up after that gila Damon Lee gak tega juga gak sih ngeliatnya sih Damon Lee dulu mister beban itu di Warriors Kemarin <laughs> kena atri depan mukanya sama kakak iparnya ya. Um, Badab Nation juga sempat dibikin tegang dikit di kuarter ketiga. Uh, Kohala Phoenix sempat cuma beda tiga poin aja sempat ngejar ketinggalan yang mereka. Tapi, guess who showed up guys? Guess who showed up? Kita kan nyangka bahwa Jordan Poole step. Main ini di saat yang penting banget, dimana yang mematikan momentum Infinixan adalah dia sih dengan layupnya dia tangan kiri. Wah, udah lalu dia ada 3 poin juga kemarin ini. Dan setelah itu lumayan tuh offensive sih uh, worst, lebih lancar dan juga mereka main defense -nya lebih bagus lagi setelah itu. Uh, Paul mungkin kemarin adalah his best offensive game in a while. Gila sih main Paul itu 20 poin dan juga 6 assist. Uh, gue suka banget, kalau mainnya kayak main gitu, gak maksain apa-apa benar-benar kayak ngikutin flow offense-nya worse aja And then I think menurut gue tuh, ya He's at his best kalau dia kayak gitu mainnya kemarin Ini, uh, Jordan Poole ya di kuarter keempat juga oke okay sih, mainnya. ada beberapa poin penting juga Semoga guys, Steve Kerr udah settle sih dengan rotasinya dia, karena Pemain Warriors juga menurut gue kayak Jordan itu kalau rotasinya dirubah-rubah, dia kayaknya mungkin perannya juga bingung dan juga kurang nyaman. Tapi semoga aja setelah ini, seperti gue bilang kan, uh, starting five-nya harus itu sekarang ini sih. Harus Steph, Clay, Dante, Draymond, dan juga Kevin Looney. Those are the best five-seed sekarang ini. Dan of course, uh, ya semoga gak diganti-ganti lagi agar pemain Warriors akan nyaman nantinya. And Michael Green playing really well too. Uh, menurut gua uh, kelihatan juga makin nyaman juga bersama Warriors. Uh, Tough banget sih. Tough banget. Ini pemain yang kasih waris toughness dan juga effortnya itu untuk waris luar biasa banget. And like I said, he has been playing really well in this last few games. Uh, they emang warriors. Memang masih jago banget sih kalau di Chase Center sih, back to back, big win, melawan Milwaukee Bucks, melawan Suns, uh, dan masih gak ada KD, walaupun gak ada KD sih kemarin, kita tahu uh, walaupun kalau ada KD lebih asik pasti game-nya, dan KD itu terakhir main di Warriors, di home-nya Warriors ya, terakhir itu tahun 2019, udah lama juga, udah mau 4 tahun loh sekarang ini, um, ya yeah, but, itu kan di Chase Center, kok di Chase Center ngeri lah, angker lah kok di Chase Center gua mungkin kalo Clippers gua ke Chase Center gua juga ngeri besok ini, gua gak akan trash talk mungkin tapi lebih trash talking, biar kayak di book apa, apa lah, biar seru dikit lah, biar, biar time out juga engagementnya naik dan semoga ya makin banyak yang komen juga hari ini, siapa tau Daphnesia mau trash talk gua hari ini boleh apalagi kalo besok Warriors menang, gua yakin kalo Warriors menang besok itu comment section akan ramai banget sih besok. Tapi, um, ya yeah, besok apakah sudah siap to go back on the road. Dimana rekornya 7 dari 26. Warriors menang 8 kali beruntun at home. Tapi mereka 8 kali kalah beruntun on the road. Jadi besok kita lihat apakah mereka bisa mematakan losing streak mereka on the road atau tidak. Tapi Clippers gue... Don't take it lightly guys, karena Clippers gue lagi menang 3 game in row at home juga at Crypto.com Arena And Kawhi is balling out of control sekarang ini Dan terakhir ketemu itu, Clippers and Warriors, itu the Valentine's Day Dan kita menang di Crypto.com Arena, 134-124, uh, Kawhi 33 points saat itu Jadi, Dub Nation, are you sure? Tim kalian akan menang besok ini? Ayo nah, ya, tulis di comment section di bawah gue. bilang kayaknya Clippers gue lah menang lah besok. Kayaknya Clippers gue mau menang 4 in a row. Karena kita nggak mau play in guys. Kita nggak mau play in. Kita mau langsung lolos ke playoff nanti ini. Um, yeah. Kayaknya menurut gue dengan Kawhi uh, on roll. PG juga kayaknya udah mulai oke. Okay. Uh, kayaknya juga Tyloo. Lu, Tyloo Lu juga kayaknya udah mulai tau. Rotasi pemainnya seperti apa sekarang ini. Dia kayaknya juga udah lebih oke okay banget. Udah tau kekuatan timnya sekarang ini. Dan Zubac udah balik juga. Jadi... Let's go Clippers tomorrow, I think Clippers akan menang dengan selisih 7 poin ada yang tujuh poin besok untuk Clippers, haa amin, so good luck Duff Nation uh, tapi besok gue kayaknya belum tentu bisa bikin time off sih, karena gue hari Jumat paginya akan terbang ke Semarang, so we'll see tuh we'll sih besok bisa bikin time atau enggak mungkin kalau Clippers kalah gue harus bikin time off sih, karena gue pengen banget dihina kayaknya sama Nation besok ini ya. tapi semoga enggak, semoga Clippers bisa menang besok amin, uh, Kalo gitu kita adalah kelas kita hari ini, kita akan pindah ke prediction sekarang ini, uh, lagi salah terus sih prediksi gue, jadi mungkin besok prediksi gue tentang Clippers juga salah sih, tapi uh, besok semoga bisa balik ke jalur yang benar, uh, besok kita coba deh, pilih Minnesota deh, walaupun ini gue tau loh, nih Boston Celtics, tapi Boston Celtics kayak lagi jarang menang nih, kalau jarang menang beberapa season terakhir nih kalau main di Minnesota, jadi besok ya semoga trade berlanjut ya jadi Minnesota plus 5 besok melawan Celtics, so good luck everybody, and untuk play of the day, gue akan memilih Fred Van Vliet hari ini dengan 36 poin 36.7 assist dan 3 steals, man, what an amazing stats uh, Raptors hari ini mengalahkan Nuggets, dan Nuggets uh, 4 kali kalah sih cara sekarang ini uh, Raptors 125 110 And defense Nuggets lagi sayur banget sih And fair family was huge though in that game And that is why he is our player of the game So itu dulu timeout game Untuk timeoutnya hari ini Hopefully you guys enjoy today's class Um Ditunggu untuk like-share dan juga untuk commentnya. Once again, guys, appreciate the support, man. Really appreciate the support. Tamat kemarin, oh hala, udah 16 ribu lebih sih. Udah 16 ribu views lebih. Semoga hari ini bisa 16 ribu views lagi, ya. Amin. So, once again, thank you so much, you guys, for watching. I will see you guys again very soon. Peace out, everybody.